ada sebuah gabar special dari 3D Entertainment persahabat kita lihat dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan info untuk kita semua warga Konoha karena di channel Youtube 3D Entertainment ini tentunya ada sebuah vlog spesial khusus Lesti Kejora tentang Lesti tebak perlengkapan bayi hashtag dangdutkepo wow, masalah banget ya perhatikan juga di sebuah kalimat yang seni sebelum baby L lahir Tim 3D Entertainment sempat nantangi Lesti Kejora buat nebak nama perlengkapan bayi nih Biar enggak bingung kalau ke toko bayi dan inilah hasilnya <tentuk> Tonton selengkapnya di Youtube 3D Entertainment wow, Masya Allah banget ya Tentunya yuk sama-sama kita kompak Kita selalu support apapun acara yang tentunya diisi oleh idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Chimomo Momo mengatakan di kolom komentar Gemes deh lihat Lesti yang dulu masih gadis kecil yang meraih mimpi demi orang tua Sekarang udah nemuin pangeran impian, udah nikah bahkan udah dikaruni buah hati Hidupmu begitu beruntung Dek mungkin karena hatimu yang tulus dan baktimu kepada orang tuamu bahagia selalu ya Wow, asyarakat banget ya Tentunya perjuangan Bunda Lesti pun Itu bukan hanya semata Langsung menuju kesuksesan Tapi penuh perjuangan bersahabatnya perjalanan dari Bunda Lesti ini Membuat kita semakin terinspirasi Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang Amin robbal Alamin dan kita lihat juga berikutnya komentar yang diberikan dari para sahabat yakni dari Agung Instagram Ani Harb mengatakan Dedek Lastima pure atau polos banget banyak yang nggak tahu namanya tapi bener sih tahu barangnya tapi nggak tahu namanya karena pakai bahasa Inggris kayak baby bip wah, Allah banget ya tentunya apapun kita harus selalu support yang terbaik untuk kesayangan kita, Bunda Lesti, maupun Papa Rizky Bilar. Berikutnya juga para sahabat, ada sebuah unggahan spesial terbaru dari Bang Afdal Yusman. Di laman akun Instagram pribadinya, Bang Afdal ini mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan Rizky Bilar semalam ya. Ini foto postingan semalam baru diunggah oleh Bang Afdal. Perhatikan di gaya foto ini persahabat Ya Masya Allah nih Ini menunjukkan kebahagiaan dari seorang Rizky Bilar dan Afdal Yusman Kita salfok juga dengan sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Afdal Thanks buat sharingnya semalam sampai jam 2 pagi Rizky Bilar Banyak banget perubahan yang positif dari lu Tetap jadi sosok orang baik ya Yang bermanfaat buat orang banyak Amin Wah, wow, masya Allah, banyak persahabatan ya. Ternyata perubahan yang positif ini banyak sekali dari seorang Rizky Billar. Ini disampaikan oleh Bang Afdal secara langsung, bersahabatnya di dalam akun Instagram pribadinya. Tentu kita menunggu konten atau vlog dari Bang Afdal ini. Mudah-mudahan secepatnya bersahabat ya di up, karena tentu subuh tadi pun. Bapak Afdal setelah pulang dari rumah Rizky Bilar ini menginforkan bahwa secepatnya bakal di upvlog terbaru bersama Rizky Bilar Dan berikutnya juga para sahabat perhatikan, Bang Afdal pun ini mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Rizky Bilar Wow, macok banget ya di postingan ini Papa Bilar Tentunya terlihat sangat berotot sekali nih Disandingkan dengan otot mengafdal Aduh cute banget ya Papa Bilar Mudah-mudahan sehat selalu Dan tentu diberikan kebahagiaan selalu Amin Kita masih menunggu kabar Dan tentunya kabar baik Kabar bahagia dan cirukan vitamin Di siang hari ini Jangan kemana-mana total stay tune di channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat Seputar listlah tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini Para sahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Untuk mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh